masih penasaran ditambah dengan rasa takut dia pun mengarahkan senternya ke belakang tapi yang herannya nggak ada orang satupun di sana pada akhirnya dia melihat ada cahaya lampu di pinggir desa Doni dengan tergesa-gesa setengah berlari dia menuju lampu yang terlihat di kejauhan, jumpa lagi bersama Arman. Kali ini, Arman akan menceritakan yang membuat teman-teman terhibur dan mudah tertidur tanpa menunggu waktu berlama-lama yuk kita saksikan cerita ini semua peralatan sudah disiapkan dari yang namanya senter yang sudah diisi penuh sampai-sampai air minum serta rokok pun sudah disiapkan pada waktu itu Jam sudah menunjukkan jam 10 malam. sebut saja Doni. Doni pun akan berangkat menuju ke sawah untuk mencari belut. Setelah berjalan 10 menit, sampailah Doni di tengah persawahan. Dia melihat banyak cahaya senter di tengah sawah. Doni pun tidak sendirian pada saat malam itu. Doni berpikir, "Wah, bisa-bisa saya enggak bagian belut kalau ramai seperti ini." Dan Doni pun segera menyalakan senter, masuk ke persawahan. Ya, dia pikir, lumayanlah. Walaupun banyak, mungkin masih ada sisanya. Tak berapa lama, dia mendapatkan dua ekor belut sebesar jempol. Cukup besar. Terbayang di benaknya, jika dia bisa mendapatkan belut lebih banyak, dia akan goreng. Dengan bumbu pedas Pasti nikmat Pikirnya Akhirnya Doni pun berpindah Ke sawah berikutnya Karena di sawah tersebut memang Kalau malam hari itu banyak belut Dan dia Memakai perangkap belut Dia mendapatkan Seekor dua ekor lagi Tak terasa di tengah sawah yaitu terus dia melewati tanpa terasa Doni pun semakin jauh dari desanya dan Doni melewati sebuah pohon di tengah sawah sebenarnya itu adalah sebuah kuburan tua yaitu berada di tengah sawah dan itu sejak zaman dulu sudah ada tapi sekarang sudah berubah menjadi ladang. Di saat itu, Doni tak merasakan keanehan saat melewati pohon tersebut. Padahal banyak yang bilang bahwa di sana itu terdapat kuburan angker, dan Doni pun terus saja sibuk mencari belut. Setelah agak menjauh dari pohon tersebut, disinilah baru terjadi keanehan. Sawah yang Doni lewati di awal semuanya tergenang air, tapi Doni belum merasakan keanehan. Doni hanya berpikir, "Ah, itu paling-paling saluran air." yang terbuka hingga persawahan terendam air jadi Doni pikir ya itu hanya aliran air yang terbuka sehingga sawah-sawah merendam sehingga terjadi banjir akhirnya Doni pun pindah menuju sawah yang posisinya agak tinggi dengan harapan belum tergenang air Sekian lama Doni berjalan. Dia belum juga melihat sawah yang tidak tergenang air. Doni pun mulai merasa aneh. Kok bisa air datang secepat ini? Dan ini pun tidak biasa menurut Doni. Sejauh jangkauan cahaya senter, semua sawah-sawah tergenang air. Dia pun kesel. Dan berkata, "Gimana mau dapat belut kalau semua sawah penuh dengan air?" Itu kata Doni. Sejauh mata memandang, tak ada para pencari belut yang lain. Dan Doni pun sebenarnya heran, ini teman-temannya pada kemana ya? Mereka yang pencari belut tadi kok terlihat sudah tidak ada. Sebenarnya Doni itu sudah mulai dihantui rasa takut. Keinginannya untuk segera pulang. Tetapi, ini di tengah persawahan. Doni bingung menentukan arah pulang. Karena yang dilihat semuanya sawah berisi air. Pada akhirnya, dia melihat ada cahaya lampu di pinggir desa. Doni dengan tergesa-gesa setengah berlari, dia menuju lampu yang terlihat di kejauhan yang mengherankan. Kok dia berjalan tidak sampai-sampai menuju cahaya lampu tersebut, padahal perasaan Doni belum jauh dari desa tempat tinggal dia. Dan setelah cukup lama berlari, akhirnya... Sampailah Doni di tempat lampu itu. Oh, pikir Doni, ternyata ini lampu rumah penduduk. Tapi rumah siapa ya? Rasanya menurut Doni ini bukan desanya. Akhirnya, dia bertemu dengan laki-laki yang sedang berjalan dengan membawa senter Dan Doni pun bertanya pada laki-laki itu Lalu menurut laki-laki tersebut Bahwa Doni nyasar sangat jauh dari desanya Makanya lama sekali dia berjalan Dan tidak sampai-sampai dan tidak Akhirnya Doni diantar pulang dengan sepeda motor dan akhirnya sampailah dia di rumah dengan baju yang basah dan berkeringat karena mengejar cahaya lampu yang tak sampai-sampai tersebut. Dan Doni pun mengucapkan terima kasih kepada laki-laki yang telah mengantarkan ke tempat desanya tersebut. Malam berikutnya, Doni itu tidak ada kapoknya, dan memang dia berniat mencari belut kembali. Dia sebenarnya merasa takut dengan kejadian di waktu itu. Dia agak trauma juga, sehingga Doni mengajak temannya untuk menemaninya mencari belut, tetapi... Karena temannya tidak bisa menemani mencari belut, karena mungkin lelah setelah seharian bekerja, yaitu temannya bekerja di sawah. Akhirnya Doni berangkat sendiri, tepat jam 9 malam. Tapi kali ini Doni menghindari tempat yang kemarin, karena masih trauma, dia berpikir pasti enggak akan terjadi apa-apa jadi dia melewati tempat yang berbeda memang banyak sekali setiap malam pun para pencari belut di malam itu dan Doni pun mulai turun ke sawah mencari belut dan di saat itu memang banyak sekali para pencari belut dan saat mulai mendekati pohon di tengah sawah Doni sengaja berbelok ke arah utara Supaya tidak melewati tempat itu lagi Doni berpikir sudah aman Dan dia tenang Dan Doni pun sibuk mencari belut Doni memotong jalan agar cepat sampai ke desanya Saat memandang ke depan Wah aman dia bilang Tinggal sedikit lagi sampai ke desanya Kembali Doni sibuk mencari belut Dengan mengelilingi tiap-tiap sawah Tapi kali ini Doni melihat ada warna Belang-belang hitam putih Doni waktu itu sadar Itu adalah ular weling Tapi yang mengherankan dia itu mencari kepalanya, kepala ular itu, tapi tak terlihat. Karena ular weling itu, itu suka mengejar kalau melihat cahaya. Dan Doni sebenarnya paling takut sekali dengan ular. Dia kaget seketika ular tersebut sangat panjang. Dan panjangnya kira-kira hampir 15 meter. Dia heran, kok... Ada ular wuling sepanjang ini, dan dia baru pertama kali melihat ular ular wuling sepanjang itu. Donit center untuk memastikan di mana letak kepala ular tersebut. Di sekelilingnya tuh gelap, ada lampu center. Para pencari belut tetapi sangat jauh sekali. Akhirnya, di tengah ketakutan yang amat sangat, Doni pun berkata, Mbah, maaf nih, cucumu cuma cari belut. Jangan diganggu ya, Mbah. Namun, yang mengherankan, seolah-olah ular tersebut mengerti yang diucapkan oleh Doni tiba-tiba ular tersebut bergerak pergi ya agak lama lah baru kelihatan ekornya saja tapi yang mengherankannya tidak terlihat kepalanya yaitu kepalanya ada di mana Doni buru-buru pulang ke rumah lari Ngambil langkah seribu, jantungnya masih berdebar, gak karuan, dan alhamdulillahnya dia masih diberi keselamatan. Sampailah Doni di rumahnya. Nah, di lain hari, Doni hendak mencari belut lagi. Dia sudah tidak tahan karena berhari-hari dia tidak mencari belut karena masih trauma sekali karena itu memang hobinya tapi sekarang dia pergi ke arah timur di arah yang berbeda yaitu menuju ke timur desa tempat di mana sebenarnya tempat tersebut masih cukup angker dia berpikir semoga kali ini tidak ada gangguan lagi karena dia lewat tempat yang berbeda lagi Selepas tengah malam, Doni bersiap-siap berangkat. Sudah lama sekali Doni tidak mencari belut karena masih trauma akan kedua tempat yang pernah dia alami, tapi kali ini dia akan mencari belut di tempat yang berbeda juga. Doni akan mencari belut ke arah timur, dari desanya semula. Sebenarnya, tempat yang akan dilaluinya tersebut memang lebih seram dan angker, bahkan. Tetapi, ya karena hobinya itu, dia nekat hendak berangkat juga. Karena banyaknya para pencari belut di sana, maka Doni memutuskan hendak berangkat jam 11 malam. Itu dilakukan agar tempat pencari belut itu sudah agak sepi. Dan dia pun berpikir, Mungkin dia akan lebih bisa konsentrasi agar mendapatkan hasil yang lebih banyak. Mulailah Doni pergi ke arah timur untuk mencari belut dengan perangkapnya. Sebenarnya dia sedikit agak takut sebenarnya dengan kedua kejadian kemarin itu. Di dalam hatinya tuh dia sangat takut dan ragu. Tapi setelah sawah hilang semua rasa takutnya. Yang ada hanya kesenangannya mencari belut menggunakan perangkap tersebut. Sedang asik-asiknya mencari belut, tiba-tiba ada bau yang mengganggu hidungnya. Dia mencium bau kemenyan yang dibakar. Sebenarnya dia heran kok ada orang malam-malam. Di sawah merokok kemenyan karena baunya itu terlalu dekat dengan dia. Masih penasaran ditambah dengan rasa takut, dia pun mengarahkan senternya ke belakang. Tapi yang herannya nggak ada orang satupun di sana. Akhirnya Doni membiarkan dan tidak menghiraukan hal itu. Dia pun tetap lanjut mencari belut. Paling-paling ah, hanya orang yang ronda yang lewat Akhirnya Doni membiarkan saja dan tak menghiraukan Lagian dia pikir juga sudah biasa orang rokok kemenyan di desanya Tapi semakin lama, bau kemenyan itu semakin menyengat Masa sih ada orang merokok di sawah? Doni akhirnya pindah ke tempat sawah yang berbeda karena sebenarnya dia, dia iseng dan dia merasa takut juga. Tetapi bau itu masih tercium dan semakin menyengat. Tak lama kemudian terdengar suara seperti suara ular kobra yang menyemburkan bisa. Jadi, jadi Doni itu memang paling takut dengan ular. Apalagi yang berbisa Segera dia menyoroti lampu senter ke arah suara itu Suara itu mendesis Seperti menyemburkan bisa Saat cahaya lampu senter menyorot ke arah suara itu Terlihat ada sesuatu yang membuat yang gemetar seketika Dan takut yang amat sangat luar biasa Ternyata setelah dia senter ada sesajen di pojokan sawah dan dia baru sadar bahwa ini malam Jumat kliwon memang kadang-kadang di desa itu masih ada orang yang meletakkan sesajen di pematang sawah yang dianggap masyarakat di sana paling angker tapi kalau hanya cuma sesajen itu hal biasa bagi Doni tapi dia melihat ada yang melingkar di tengah-tengah sesajen yaitu ular yang sangat besar dan di kepalanya seperti ada se ada mahkota yaitu ular yang sangat besar itu ada mahkotanya di, di melingkar di kepalanya dan ular tersebut matanya itu mengarah kepada Donik yaitu dengan tatapan yang marah sekali yaitu dengan mata yang merah sekali sampai terlihat sinar memancar dari matanya tersebut sementara ular tersebut menatap Doni dengan matanya yang merah akhirnya Doni gemetar juga ya, langsung saja Doni di dalam hatinya membaca doa yang Doni bisa sambil memejamkan mata karena rasa takut seperti itu bulu kuduknya pun merinding seketika itu juga waktu itu Doni buka matanya lagi setelah membaca doa-doa tersebut dan anehnya ular itu masih di tempat semula dan tidak beranjak pergi Doni pun berinisiatif untuk berkomunikasi dengan ular tersebut sambil berkata numpang lewat ya mbah lalu perlahan lahan Doni berjalan pelan-pelan agar ular tersebut tidak menyerang. Sambil gemetar sekucur tubuhnya, dia berjalan. Dan dia pun tidak berani untuk menengok ke belakang. Akhirnya sedikit agak menjauh dari sesajen tersebut dan ular itu pun akhirnya tidak terlihat lagi. Tetapi anehnya, sekitar 5 meter dari ular tersebut berada. Di area tersebut itu anehnya banyak sekali belut yang ada di sana. Dan naluri pemburu belut pun mengalahkan rasa takutnya. Dan dia pun lupa dengan peristiwa yang baru saja dialaminya Doni pun langsung asik menangkap belut satu persatu sampai karungnya terisi penuh rasa serakahnya pun mulai timbul di dalam hatinya Doni lanjut cari belut padahal itu karungnya sudah terisi penuh dengan belut disinilah dia mulai mencium ada bau harum yang sangat mengganggunya yaitu bau bunga melati. Langsung saja, bulu kuduk Doni itu meremang, merinding dengan seketika. Doni terus berjalan untuk mencari belut, padahal karungnya itu sudah terisi penuh, tapi yang mengherankan. Berjalan kemana pun Doni, bau harum itu terus mengikutinya, yaitu bau bunga melati. Dan kali ini, bau harum bunga melati tersebut diiringi dengan suara ketawanya seorang wanita. Tanpa basa-basi, dia pun lari dengan rasa takut yang amat sangat, sampai lupa karung yang berisi penuh dengan belut tersebut terlepas itu saking beratnya tapi dia merasa bahwa karung itu dia bawa sambil berlari kencang dia itu menabrak apa yang ada di depannya baik itu pohon-pohon kecil maupun batu-batuan suara ketawa itu terus mengiringi Doni berlari dan akhirnya sampailah dia di tengah desa. Dan Doni pun baru berhenti berlari dengan napas tersengal-sengal. Dan seketika dia baru teringat bahwa belut yang dia dapat tadi itu tertinggal entah di mana. Dan dia lupa tidak menutup karung tersebut. Kita akhiri saja cerita ini Dan semoga kita dapat mengambil pelajaran dari isi cerita ini di mana kita jangan jadi orang yang serakah Semoga video ini dapat menghibur teman-teman Dan teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita ini Cerita ini diangkat dari cerita kisah nyata yang dialami oleh salah seorang penulis di media sosial. Arman pamit undur diri untuk kembali menceritakan kisah-kisah mistis yang membuat teman-teman sulit tertidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.